oke teman-teman tema di video kali ini adalah bagaimana agar YouTube teman-teman tidak sepi penonton oke simak video ini jangan di skip pokoknya stay tune oke cara bagaimana agar YouTube kita tidak sepi penonton yakni kita harus konsisten maksudnya konsisten di sini, teman-teman jika teman-teman mengupload video itu sepi Teman-teman jangan Merasa ah Maleslah mengupload lagi Tidak ada yang menonton Dan Karena sebab itu Tidak ada yang menonton Kemudian teman-teman berpikir ah Aku tidak mau mengupload lagi lah Buat apa mengupload? Sepi tidak ada yang nonton Jangan tanamkan sifat seperti itu teman-teman Teman-teman pokoknya harus Konsisten nih Konsisten yang saya maksud di sini teman-teman harus rajin-rajin mengupload video, harus mengupload video minimal dalam seminggu itu kalau saya kalau saya itu biasanya seminggu tiga ya tiga video. Oke, jadi caranya agar video, YouTube kita tidak sepi kita harus konsisten dalam mengupload video oke okay, teman-teman ya maaf kalau suaranya agak aneh ya soalnya saya bikin video ini yes, saya sedang berada di dalam mobil oke okay, jadi caranya begitu teman-teman teman-teman harus konsisten setiap hari itu minimal harus tiga ya tiga video jangan karena penyebab tidak ada yang menonton teman-teman langsung males mengupload video pokoknya teman-teman harus konsisten dan konsisten ya tanamkan sifat konsisten jangan mudah apa ya pasrah gitu aja jadi teman-teman harus rajin-rajin membuat video Oke mungkin cukup itu aja yang bisa saya sampaikan semoga teman-teman termotivasi dan semoga bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe nya ya lur. mantap semangat